Selamat pagi hari ini kita datang patang gali Patang gali kolam apa bang? di samala. Okey, di samala ah. Kolam satu hmm, kolam ada satu seribu, Ada 1000 ah. Ada 1000 attack, ada seribu So kita komplot ah dengan asing. Fuh, wow, lajulah asing sudah sampai ah. Wah, boh Kita pakai pakai special punya umpan ah. Ih, umpan busuk ah. Okey guys. So itu tadi daripada Peter ha. Mantap Boy. So hari ini kita di Di mana ni ya? Ah? Di Semarak Di Semarak lah Patang kali okay, Disebabkan banyaklah Iklan dia katakan Di sini ada apa Monster Dan dia sudah gabungkan 2-3 kolam lah Jadikan satu That's why kita datang hari ini. So, target kita uh, pacu cao peraya dengan Mekong. Mekong, Mekong. Hmm. Ada ikan-ikan yang sudah diberikan tag bernilai RM1,000 se-ekor. Ah. So, ada 10 ekor dalam sini. Ah. 10 ekor tau. So, RM10,000. That's why saya rasa itulah sebabnya banyak orang datang. Ah. Sekarang pukul 7 pagi saja. Tengok dah penuh lah. Hari ini ahad dan harap kita berjaya lah mendaratkan beberapa ekor ikan ah untuk hari ini. Package pada hari ini uh, RM50 untuk 5 jam sebenarnya, tetapi diberi percuma 2 jam oleh uh, tuan kolam lah, so total RM50 untuk 7 jam. Pemandangan kolam cantik ah. Memang uh, sedap. so kita dengan asing sedang bersiap sedialah untuk memancing ya so kita menggunakan rod apa hari ini tak tahulah bagi rod apa wah wah bau wow, dia cukup harum harum manis harum manis saudah Iyuh mm. oh, Iyuh yeah, Iyuh oh, yeah. Sun okey lah Toi jip sao ko me Iyuh Iyuh Iyuh Toi jip sao ko me Jom Pancing lah Kita tengok Setting sikit Ini Infinia Daripada Pioneer lah Ini berapa lah 4,000 uh, Infinia 4,000 Yang Rod pulak Giant King Giant King lah Okay, disebabkan ada member yang Suruh Sean buat sedikit lah uh, Review ataupun Beritahu lah apa rod Dengan apa Kita punya rod lah Dengan kita punya reel lah So ni satu, kita masuk dua joran saja hari ni Dan Peter pula dia kata Nak main casting So ini Barang dia ATC Memo dia lah juga Combat. Okay. Ah, Combat, lah. Combat oh. 201. Dia punya Ron panggil. Oh. Dragon Knight. Dragon Knight. You oh. pro. punya Dragon Knight. So, oh. satu lagi. Ui. Satu lagi oh. yakni oh. nanti kita try Infinia juga. Ini 7000 ah. Infinia 7000 rod murah-murah saja daripada i-fix apa benda ni saya pun tak tahu lah. Tapi so nama dia Ocean Blue. Ah ini 5 kaki saja panjang. Ini raksasa bila -raksa naik ah. <laughs> Okey itu saja penerangan secara ringkas. Kita pancing sampai 2:15. Daripada 7 ah. Pukul 7. Okey kita nantilah kita update balik. Harap-harap dapatlah kita tengok strike yang menarik pada hari ini ya. Okey, kita lanjut. So Didi Semarang ni ya, dia ada dua kolam sebenarnya. Yang satu kolam untuk casting, tapi anda bolehlah juga main bottom ah. Ya. Okay, dan dia ada kolam besar di sini. Lu kecil sikit. ini besar sikit. Dan selain daripada tu, dia nak pancing udang pun dia ada dua. Ha, udang, udang galah, udang galah yang sepi biru punya pun ada tapi jaranglah permintaan orang pancing udang kalah di sini ya. sebab semua rata-rata pancing -rata ikan lah maybe diserapkan teks 10,000 tu lah semua gila-gila lah beramai-ramai masuk sini so kalau korang nak main ikan boleh datang sini eh kolam besar kolam kecil ataupun pancing udang juga lah alright itu sajalah seterusnya sedikit lah kita perkenalkan kolam sikit alright so bro ni straight ikan ah <laughs> satu kolam ah dia bawa keiling ah <laughs> dia tengok sikit abang layan hmm Tadi Sean pergi beli barang lah Sebab macam tak apa-apa jalan Saya pergi dapatkan umpan ikan lah Ikan yang mati ya Keli-keli Dengan sadin Dan once saya pergi tu Asing sebenarnya ada strike ikan juga ah Haa, tengok RM5 lah Tapi saya tak ada Lepas tu Peter sudah pergi Casting Kolam casting kat sebelah sana So tak ada orang record video So Lepas lah first strike Tapi memang dapat lah RM5 au prayer dia dapat tadi. Alright. Kita tengok sikit. Abang sort ikan. Tengok abang layan ikan dia nah. Ini uh, habis joran Bangkok. Mekong. Mekong apa ikan ada dekatlah. Ha, ikan apa tu? Okey ah, besar. Chow prayer. Okey, wah. Nah, ini bun sebelah ikan. Nengah Tadi kita dah dekat baru tengok. Oi, oi, oi, oi. Wah, push. Asing belak, strike. <laughs> sampai terjatuh pacang Push, hebatlah. Strike. Ini ikan kedua asing ya. Tadi satu dah lepas. Ah, kali ni bukan lepas lah, dapat tapi tak tak ambik video. So, saya tak dia. Tak asing. Dapat ikan dulu baru mantap lah. Belum naik lagi yo. Oh. Wah, pergi tengok ni dulu. Oh, ini monster. Wah, tengok besar dia. Oh. Monster. Oh. Okey, kamu balik asing belak. Langging, langging. lapkoan lagi yuk. juga. Baby baby. Ini datuk ini, itu baby ya. Okeylah at least kita dapatlah. Uh ini asing punya ikan kedua hari ni. Kuyah. <coughs> Kemuk kuyah, hoi lai ko dia. Hai ngai Okey, jun jun jun. Ah straight lagi guys, straight lagi. Uyuh, ikan juga tiga Uyuh, mantap lah asing oh. ah, Peter, lari pula Dia eh, main casting, main casting, casting Casting sudah tiga ekor Main bottom RM5, <laughs> rm the way Terus kira pandangan. Ici, ici, ici. Chengnya, siapa? Tidak Ah, Ikan boleh kaw potom jangkau lah Lekau cek, mahu hai yu, mahu tu mungisik lah Alright Kita tak boleh eh, peraturan di sini tak boleh naikkan ikan sendiri So, kena orang uh, staff, dia tolong naikkan, dia jaring ha, Dia buka hook, lepas tu dia lepas Kita tak boleh sentuh ah, ikan, tak boleh naikkan dia lah so, kita tak boleh angkat ikan tu naikkan. kan? Tak boleh lah, eh, kena tunggu you juga Alright, happy je muka sing Ikan ketiga hari ni. Ah ha, abang itu hai. Walaupun kecil tapi dapat juga lah. Tak ada kunpaulah. semua ikan di sini catch yang release kena lepas balik punya. Sini suka-suka je penting. Ikan kecil pindah kolam casting. Oh, kena pindahannya. Oh, ikan kecil dia pindah casting kolam casting. Besar punya letak balik di sini. Alright. Two years later. Swipe. Right. Wah, oh, lama menunggu ah. Swipe. Right. tadi kena berterusan ah. Tapi sekarang lepas tu dah kena tunggu sejam se lebih lah. lebih 2 jam lah. Baru strike balik Uish Beratik ah, lah Bukan besar, ikan jauh lagi Bukan jauh Strike, strike, strike Hai oh. lah, asing cakap besar ni Cakap line tu jauh Line tu jauh, ha, Jom Ikut <Susuk> <Susuk> Terus lagi <Susuk> yeah, Bawa kami jalan-jalan lah a monster 我要搞幾 sustained 妳們搞多久 我替妳錄到環lu Tu pun saya dah. Tu kan saya dah. Kita dulu tu memang buang. Alright. Oh lama kita tengok kena masa naikkan. Masih baik pada asing besar. Boleh pam. Anas pun Anas saya duduk sebelah ni. 哦สาย啊你餵<笑> No <嗯>, <笑> Tol satu kolam dia bawa kelilingnya. Itu dari tengah sana. Ayo, ayo, ayo, ah, lucu, lucu. Oke, okay, strike lagi. Yang tadi itu sudah lucu lah. Satu kolam dia bawa lucu. So selamat lagi ah. RM5 asing. Ah jangan bagi lepas lagi ah. Tengok ikan. Uh Oh, lagi. Ha. Hmm, power ni haih lagi lutut lagi, masuk mulut betul-betul iyaa lebih besar lagi lah ayah kawan saya <tuk> mendingan kau lucu, lujur lujur lah, haha, haha. Dua, dua, dua, sudah dua, dua, Baik pula, boleh dia dah kau makan. Kan apa, kau ni makan daging ni. Eh, staff datang. Uish. terlastik tadi lari lucut punya tu besar lucut besar lah naik tak besar dia ok sekali. Lagi. Alright, ah, itu kau ingat yang lain itu. Ini paling besar lah. Antaru hari ni Wuuu, bol, memang bol banyak lah ini. Ah, akhirnya strike Ini joran baru ah, dengan Rio pun baru. Ah, Hani, dapat Hani kan? first ini uh, siapa punya nama? ini Ashen, S H N. Ah S H N life ah. life Oke. Life ah, Live ya, kolam. ya. Ia oh, akan kembali Joran besar Riu besar Orang kecil Mesin besar Joran oh, oh, besar Orang kecil oh. oh keluar lagi Orang oh. saya 是三毛有時候很多是啊,裝的時候要是很多是哦。panas panas,哇, panas啦。 Ah, mau tangkuk ikan besar. Tengah tangkuk, Jangan bagi lario. Oh. Ini first try oh. Kalau YouTube lah dia masam ah buker. Okay. Wah, sungguh tahu, ah. Tadi lagi ah asing tengah buat live ah <laughs> untuk pihak kolam. Ah, Sebab staff dia mau tangkuk ikan. Iya punya layanan. Oh, dekat. Oh besar besar. <laughs> mantap Ah mantap mantap. Syong dulu. Mantap lah. mantap <sairan> Oh. <laughs> muka dia sudah nampak letih ya. <laughs> Tengok muka dia. Oh, muka nampak letih. Oh, ini pun suka ni. Oh, tak mengalah lagi hai ya, ikan. Oh, besar dia. Wei, hey, kena Ah. Oh. Sish. Sekiranya lagi belum lagi. yang kuyu, satu aja cukup lah, kembali Ya, ah, go here, go here. Oke, mantap. Uh, apa perasaan? Ima, mantap ah. Oh, ini nih. Hmm, tunjuk mata Ah, Ah nanti dia mau gambar. Hoi boleh ingat kau senah. Ayoh. Okey. Ha oi, putus guys. Tali putus. Ikan song ni. Hmm. Er, eh, muka kecewa asing ni. Oh, dah. Belilah tali baik-baik punya. Okay. Okay. Hai, dah Ali di aiwannya. Oh uh, yeah. ini DIY aiwannya Talia ini. Hey, oh, jangan DIY beli ini macam menyantilah. Di aiwannya. <laughs> Alright guys, so kita baliklah. Sekarang sudah pukul 2. Kita masuk pukul 7, 7 jam. Pukul 2 sekarang. So, kita punya hasil hari ini 5 ekor. Semua chow prayer. Okey. 5, lucut 2. Besar besar lucut, <laughs> lucut lucut satu putus. Okay, so sekarang kita balik ah. So sehari di kolam monster di Semarang. Okay, hasil lima ekor, dua lucut, total tujuh. Okay, so itu dia Asing, John. So saya bawa ni, Ini saya punya ramuan rasa nak pakai Mekong punya tapi hari ni tak main pun <laughs> Sia-sia dia bawa Okay so sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang lah Pada anda semua yang ingat pada channel memancing ataupun outdoor kita silakan untuk subscribe lah Kita jumpa lagi, salam pas sini, bye bye